Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Abendi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Video kali ini kita akan lihat ayam hutan ori kita. Nih baru dapat, udah sebulan ya, tapi agak liar sikit mengori begini nah ini anak ayam burgo dikasih teman semalam. ini jantan guys. Ini. ini jantan. nampak dari cengkernya. <men> Dan ini ayam kauri setawas.